Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu? Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu? Memang serba salah rasanya, tetu sepana cinta. Apalagi ku juga ada pemiliknya. Bolehkanlah aku sekedar sayang padamu Izinkanlah aku mencintaimu Atau bolehkanlahku sekedar sayang padamu segala rasa Maka izinkanlah aku mencintaimu Atau bolehkanlah segera sayang padamu Izinkanlah aku mencintaimu